Okay. Halo sahabat bediler berjumpa lagi bersama saya. Pastinya hanya di Jaya Advo Kediri Jawa Timur. Oke, okay, sahabat bediler kali ini uh, saya sedang melakukan packingan orderan senapan angin dari sahabat bediler pada tanggal 23 Desember 2022. Nah, saya di sini uh, ditemani oleh tim packing saya dan untuk di samping saya ini juga sudah ada beberapa orderan senapan angin gejlup yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah mungkin uh, untuk orderan senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin membeli senapan angin. Oke yuk langsung saja ya sahabat bediler kita akan mengulas satu persatu orderan senapan angin dari sahabat bediler pada tanggal 23 Desember 2022 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Hmm, Oke, okay. uh, untuk orderan yang pertama yaitu dari Bapak Seldi Kota Surabaya. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejuluk DWP Fusion 2560A47 Hitam Biru Plus Manometer. Nah, jadi seperti ini ya, sahabat bidiler, untuk tampilan senapan anginnya. Nah, untuk senapan angin ini uh, sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Nah, untuk senapan anginnya tampilannya sangat keren ya, sahabat Bediller. Nah, mungkin dari bentuk popornya pun juga sangat berbeda dengan senapan angin yang lainnya. Oke. Uh, untuk orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus pelengkapan seperti tali sandang. Nah, di tali sandangnya terdapat tulisan Fusion ya, sahabat Bediller. Kemudian ada peredam standar, spare part, mini tester. Dan yang terakhir yaitu ada STKS (Surat Tanda Kepemilikan Senapan Angin). Nah, nah jadi e, untuk senapan angin ini pasti dijamin aman ya, sahabat. Begitu, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke, terima kasih e, untuk orderannya dari Bapak Seldi Kota Surabaya. Oke, yuk lanjut untuk orderan yang kedua, <tuh> yaitu dari Bapak Siwon Kota Kebumen. Nah, untuk orderannya sendiri. Yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2540 a 47 Lipat hijau hitam plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler Untuk tampilan senapan anginnya Nah untuk popornya sendiri Yaitu bisa dilipat ya sahabat bediler Dan untuk senapan angin ini juga sudah Dilengkapi dengan manometer Oke untuk orderan senapan angin ini juga Sudah mendapatkan Bonus perlengkapan seperti tali sandang, peredam standar, spare part, kemudian ada mimis tester. Dan yang terakhir yaitu ada STKS surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke yuk lanjut untuk orderan yang terakhir yaitu dari Bapak Dono Kota Banten. Untuk orderannya sendiri yaitu lagi-lagi sama ya sahabat bedir seperti yang sebelumnya nah jadi e, untuk senapan angin ini memang sangat menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Air Rifle karena e, memiliki popor yang bisa dilipat sehingga dapat memudahkan sahabat peder ketika sedang berburu dan untuk orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti peredam standar, minus tester kemudian ada spare part talisan dan dan yang pastinya juga mendapatkan Stks yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, pasti e, ini sudah dijamin aman ya, sahabat Bediler, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Hmm. Oke, sahabat Bediler, dari ketiga dan senapan angin ini yang menjadi pembeda hanya terletak pada panjang larasnya dan juga e, model popornya ya, sahabat Bediler. Nah, mungkin dari salah satu... Orderan senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin membeli senapan angin. Oke sahabat bediler terima kasih atas orderannya hari ini. Semoga barangnya selamat sampai tujuan dan pastinya dijamin awet ya sahabat bediler. Nah untuk lengkapannya sendiri sudah kami cek terlebih dahulu ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler.